apa itu Oh di situ ya. Ya. Kelapa okay, okay. Cari kerang bu ya <laughs> Oke okay, Jadi sekarang kita lagi ada di Pantai Outune Pantai Autune, pantai yang terkenal Karena dia ada burung pasirnya Katanya sih Seperti apa gurung pasirnya Saya sendiri juga belum Pernah melihatnya Nih, teman -teman, Ini kemandangan Dari tempat parkir itu kurang lebih 300 meter untuk ke Gurun Pasir Pantai Autune. Pantai Autune sendiri itu terletak di Kota Kupang. tepatnya di Kabupaten ini Kabupaten apa ini? Timur Tengah Selatan. Ya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Uh, Satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki nama Timur Tengah mungkin cuman Kota Kupang. Mataharinya terik banget. hai, sore hari atau kalian di pagi hari biar suhunya tidak terlalu terik mengingat ini berada di pinggir pantai dengan kondisi alam yang gersang otomatis cuacanya juga ikut panas Panas banget, malah oke. Kayaknya sudah dekat. Waduh, pasirnya panas. Nah, ini dia: burung pasir pantai autune. Sudah nyampe kah? Oh uh, panas Panas sekali Tidak <laughs> sangka di negeri saya ada guling Pasir Pantai Outune uh, Gurung pasir ini Cukup unik Karena dia berada di Bibir pantai Kelihat, Kelihatan di belakang saya oke okay. Nah, gurung pasirnya Dari bibir pantai kurang lebih Sekitar 3 atau 4 meter Ada gumpahan pasir Yang membentuk seperti Sebuah gurun Layaknya seperti di Daerah Afrika ataupun di Timur Tengah Cuman kalau untuk kesini saya sarankan teman-teman datang di saat pagi atau sore hari mengingat cuaca yang sangat panas sehingga pasirnya pun terasa sangat panas di kaki. tapi mungkin jika teman-teman datang dengan memakai sepatu itu mungkin akan sedikit mengurangi rasa panasnya Berarti halnya dengan saya dengan memakai satta jepit. Oke, ini gerung pasir Pantai Utune di tengah e, bibir pantai ternyata ada e, bahan pasir yang menyerupai burung tadi kita tadi sempat mau naik, cuman gerung pasirnya agak panas pasir itu sangat panas oh sorry pasirnya itu sangat panas jadi tidak sempat naik Coba bertanggung lain Akhirnya saya sampai Sampai <laughs> siapa? Koyut? Kok bawa kamera? Kam oh pakai HP Saya lagi coba nge-vlog Halo, hello nama siapa ini siapa